Halo teman-teman, balik lagi bersama Bang Toy. Bang Toy di sini akan bermain atau di sini Bang Toy akan bermain mencuci mainan, teman-teman. Mainan Bang Toy kotor, teman-teman. Ikutin terus videonya ya, teman-teman. Langsung aja ke videonya, teman-teman dan di sini ada emir teman-teman untuk mencuci mainan yang kotor teman-teman terkena lumpur dan mobil truk ini untuk menaruh mobil yang sudah bersih teman-teman keren kan oke teman-teman ayo kita cuci terlebih dahulu dari mana ya bang toy bingung ayo kita ambil dulu yang ini saja teman-teman Wow di sini apa ya teman-teman di sini Bang tuh ya seperti badak kayak kita cuci terlebih dahulu teman-teman supaya terlihat Wah mainannya terbalah jadi dua teman-teman <laughs> Kenapa ini ya teman-teman Aduh kalau begitu Gimana ya? Bang Toy bingung Ayo kita taruh ke dalam truk dulu teman-teman Nanti Bang Toy betul kan? Selanjutnya Bang Toy ambil ini saja ya teman-teman Kira-kira ini apa ya teman-teman? Bang Toy tidak tahu Agar tahu Ayo kita cuci terlebih dahulu teman-teman teman-teman kita cuci agar bersih Wow di sini sudah bersih tampaknya teman-teman jadi sudah bersih mobilnya teman-teman keren kan di sini ada mobilnya tapi tidak ada buntutnya teman-teman hilang -teman. sepertinya tuh hilang teman-teman kalau begitu Ayo kita masukkan ke dalam truk teman-teman Selanjutnya, Bang Toy akan mengambil apa ya ini? Ini apa ya? Apa teman-teman ada yang mengetahuinya ini apa? Karena Bang Toy belum tahu, akibat terkena lumpur. Bang Toy akan mencuci dahulu, teman-teman. Ayo, -teman. terlihat kan, sih. Ayo kita angkat. Wow, sudah bersih, teman-teman. Ternyata ini adalah soang betina teman-teman. Wow lihat deh tuh di kepalanya ada yang berwarna merah teman-teman. Sudah, sudah kita masukkan lagi. Ayo kita ambil lagi. Wow di sini apa ya? Di sini seperti mobil teman-teman. Tapi ini mobil apa ya? Mari kita cuci terlebih dahulu teman-teman supaya terlihat. Ayo kita cuci. Wow, ternyata ini adalah mobil off-road teman-teman Bidih, keren kan teman-teman Kalau begitu, ayo kita masukkan ke dalam truk teman-teman Wow, sudah lumayan banyak ya Ayo kita ambil lagi teman-teman Wow, di sini apa ya? Seperti ada hero Tapi ini hero apa ya teman-teman? Supaya teman-teman mengetahuinya, Bang Toy akan mencuci terlebih dahulu teman-teman Ayo kita bersihkan Wow, ini apa ya? Wow, ternyata ini adalah tentara, teman-teman. Widih, -teman. keren kan, teman-teman? Ih, ayo kita masukkan lagi, teman-teman, ke dalam truk. Selanjutnya, Bang Toy akan mengambil apa ini ya? Ini seperti hewan apa ya? Kalau begitu, ayo kita cuci terlebih dahulu, teman-teman, supaya teman-teman mengetahuinya. Ayo kita cuci lagi, teman-teman tidak-tidak ini apa ya wow ternyata ini adalah dinosaurus teman-teman keren kan kalau begitu ayo kita masukkan lagi ke dalam jeruknya teman-teman nah, selanjutnya bang toy akan menggembir apa ini ya apakah teman-teman ini mengetahuinya ini hewan apa agar teman-teman mengetahui Bang Bangtoy akan mencuci lagi. Wow, ternyata ini adalah hewan macan, teman-teman. Igi. Keren, teman-teman. Ayo kita masukkan lagi, teman-teman, ke dalam truknya. Setelah itu kita ambil lagi, teman-teman. Wow, ini hewan apa ya? Apakah teman-teman ada yang mengetahuinya ini hewan apa? Ayo kita cuci terlebih dahulu, teman-teman supaya teman-teman mengetahuinya ini hewan apa Wow sudah bersih teman-teman ini seperti apa ya Wow ternyata ini adalah hewan soang Ay, kita masukkan lagi terus kita ambil lagi teman-teman di sini ada ada robot apa ya seperti robot gundam teman-teman Kalau begitu kita terbangin lalu kita mencuci Oke okay, kita akan mencuci teman-teman Wow Oke okay, teman-teman setelah itu kita bakal mencuci apa lagi ya Ayo kita masukkan lagi teman-teman Wow sudah bersih ini adalah apa ya Ini adalah tentara teman-teman Jadi tentara Ayo kita masukkan lagi ke dalam truknya teman-teman Setelah itu Bang Toy akan mengambil Apa lagi ya Ini mobil apa ya Bang Toy tidak tahu teman-teman Coba yuk kita cuci terlebih dahulu teman-teman Wow Ternyata ini adalah mobil minuman, teman-teman. keren sekali, bukan? Teman-teman, oke. Ayo kita masukkan lagi ke dalam truknya. Di sini ada tiga lagi, teman-teman. Ayo kita cepat-cepat mencuci, teman-teman, supaya terkumpul banyak. Di sini ada hewan apa ya? Ini hewan atau apa ya, teman-teman? Supaya teman-teman mengetahuinya, ayo kita cuci lagi, teman-teman. Wow! ternyata ini adalah kura-kura ninja, teman-teman. sudah kita masukkan lagi, teman-teman. Setelah itu, Bang Toy akan mengambil ini. Wow, kurang sekali ini, ya, teman-teman. Kira-kira ini apa ya? Kita cuci terlebih dahulu, teman-teman. Ya, Wow, sepertinya ini adalah apa ya teman-teman? Ini kok nggak ada mukanya teman-teman. Wah -teman? oh, sepertinya ini adalah Power Rangers teman-teman yang berwarna biru. Ayo kita masukkan lagi teman-teman. Wow, ini adalah mainan terakhir Bangpa yang kotor teman-teman. Kalau begitu, ayo kita cuci terlebih dahulu teman-teman. Di sini seperti apa ya? Ayo kita cuci teman-teman. Wow, di sini adalah gerbong kereta api, teman-teman. Keren, kan? Ayo kita masukkan lagi. Oke, teman-teman. Sepertinya Bang Toy sudah selesai untuk mencuci mainan. Banyak sekali, kan, mainan Bang Toy, teman-teman? Keren, kan, teman-teman? Mainan Bang Toy sangat banyak, teman-teman. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video Bang Toy. Teman-teman, cukup sekian dari Bang Toy. Teman-teman, ya. Terima kasih, teman-teman.